kita okay, kita akhir ini dihadapi dengan gangguan ginjal misterius pada anak ya. Nah apa saja gejalanya? Yang pertama yang namanya ginjal karena berkaitan dengan pembuangan urin maka yang khas adalah kencingnya sedikit atau justru tidak kencing sama sekali ya. Lalu anak bisa juga demam, kemudian disertai juga dengan diare dan muntah lalu batuk dan pilek. Ya jadi karena ginjal ini Bersifat kalau dia sudah terinfeksi Dia dapat menimbulkan gejala sistemik tadi Nah, berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan nomor SR.01.05 Garis miring 3, garis miring 3461, garis miring 2022 Tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut tipikal pada anak Jadi, hindari atau tidak konsumsi obat sirup dulu sampai info lebih lanjut kecuali ada beberapa nama obat sirup yang sudah dinyatakan aman setelah melalui investigasi dan penelitian oleh tim kementerian kesehatan jadi pergunakan terlebih dahulu obat racikan dan konsultasikan ke layanan kesehatan terdekat Anda baik misalnya pakai BPJS di dokter keluarga ataupun di puskesmas ataupun jika memang pengobatan tersebut masih kurang efektif bisa langsung konsul ke dokter anak ya, sekian terima kasih semoga anak kita sehat selalu karena anak bukan dewasa yang dikecilkan atau anak bukan miniatur orang dewasa, anak memiliki ke khasan tertentu dan oleh karena itu jangan sekali kali mencoba-coba menghitung sendiri dosis Obat untuk anak Anda tanpa anjuran atau arahan dari resep dokter. Ya, untuk pengobatan racikan, jangan lupa bungkusnya itu dijaga kebersihannya, disimpan di tempat yang kering, dan sampai terkontaminasi oleh lembab karena nanti nilai efektif obatnya akan berkurang.